Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh terima kasih mengajar. Oh iya sama-sama kang candir Balik lagi ya di YouTube channel Chandir Code video yang sekarang. Balik lagi ke blogspot mengajar. Oh, blogspot ya bang. Blogspot template tokonya blogspot. Oh keren tuh kan? Namanya toko WhatsApp satu hmm. template yang lagi rame juga sih. Ini from ceknya langsung ke WhatsApp pemilik. Oh langsung terkirim ke WhatsApp ya? Iya. Oh, iya ya. Betul sekali kang aja nih. Oh ini. Ini tampilan dari toko WhatsApp. Premium banget Ini ada dokumentasi juga, kan aja buat yang enggak paham. Gitu. Maksudnya gimana tuh kang? Ya buat cara cara postingnya, cara settingnya. Berarti seperti petunjuk ya gitu? Iya ya? petunjuk kan aja. Bagus banget ini. Untuk pemula juga cocok sih ini tuh nah, Itu apa itu kan ini buat halaman produknya musting produknya ini dalamnya nggak ngerti itu gimana yang cari musting produk ini ada videonya mengajak nah, ini nah, tersedia lah mengajak nggak mau nyoba. Iya. Hari ini lagi promo, banyak jat. murah. Kalau mau nyoba, silakan dicek di deskripsi aja. Oke, siapkan nanti saya cek ya. Ini. Mangga. Ini versi blogspotnya mengajarnya. Enaknya pakai blogspot itu nggak perlu sewa hosting, nggak perlu ngeluarin biaya yang Wow gitu. <laughs> jadi jadi itu ya? simple iya. tapi pasti. Benar, sudah teroptimasi dengan baik lah. Pokoknya mah templatenya keren. Berarti ini disarankan banget ya buat yang mau jualan. Iya benar sekali. Seperti separang, baju, ya. sepatu, oh. baju, sepatu, baju, sepatu, rok, kain bisa aja kamu mau kalian kelinci mantap mantap mengajar kalau pembayarannya itu gimana kang pembayarannya bisa berkontribusi langsung whatsapp ini misalnya kan pembelian langsung ke whatsapp nah, ini juga bisa di setting sih Jadi bisa langsung membak di sini kalau misalkan mau edit. Buat admin ya? Iya. Kalau admin kalau bukan beli nanti beli harganya lagi ada di sini. Ada di deskripsi video ini ya. Ini kang Ajat, ini ada nomor WhatsApp buat setelannya. Jadi nanti eh, diganti sama nomor WhatsApp pemilik. Pemilik tokonya ya. ya Tuh sekali, kang Ajat. Ini buat setting eh, rekeningnya ya. PayPal kalau ada. Kalau enggak nah, dihapus aja satu baris kajatnya segini. Kalau misalnya, misalnya ya iya. pembeli blogger ini dia bisa ngedit ngeditnya. Kalau sama Kang bisa nggak? Bisa kalau full support Kang aja uh, dibantu. Mantep banget ya. Kalau ada tanya-tanya nanti. Bagi ini edit. sering banget ya buat para penjual yang. Malas panas, panas-panasan, iya, benar, panas. apalagi Apalagi kan sekarang dunia internet tuh lebih dibutuhin, jadi jualannya kalau punya toko sendiri, enak, tinggal Aja, cek aja produk yang tersedia di web saya, saya. gitu, di toko online saya gitu. Yes. Misalnya mau jualan juga, tinggal di-share, di-share, di-share, iya, panas nggak usah keliling, oh baju, <laughs> cara lama, Kembalikan sekarang jadi orang pada takut ini ke tombol jarak jadi jarak jarak jarak jarak jarak jarak jarak jarak jarak Yeah. Yeah. itu mengambil dari template toko WhatsApp blogger ini untuk kalau uh, Promonya itu sampai bulan kapan, kang? Sampai pandemi berakhir, kan, Waduh. Nah. ini ya. Yeah, yeah. Buruan aja. Barangkali masih tersedia promonya. Silakan diangkut, nah ngajak. Soalnya stok terbatas ya, kang? Bener, promonya terbatas, kan. Ya, iya, Kang. Makasih nih, Kang nih informasinya. Iya. Nanti Terima saya coba nih. Boleh, Kang aja. Terima kasih sudah mampir di sini. Oke, okay, sama-sama, <laughs> Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.